Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti kualitas pada film Netflix ya. Jadi mungkin kalau kalian lagi nonton film Netflix, baru kalian beli juga untuk Netflixnya, subscriptionnya, atau mungkin akunnya, itu begitu ditonton kok kualitasnya tuh kurang bagus ya, atau mungkin jelek gitu dan uh, tidak sesuai dengan harapan kalian gitu. Jadi begitu ditonton itu kayak pecah-pecah gitu ya, bitrate-nya kelihatan gitu kotak-kotak dan itu adalah masalah pada Playback settingnya di uh, akun dari Netflix kalian. Nah tapi kalau kalian mau setting uh, playbacknya untuk kualitasnya kalian harus uh, login di PC atau mungkin kalau kalian uh, pakai di HP itu sebenarnya bisa aja tapi nggak bisa dari aplikasi Netflixnya. Kalian harus pakai browser gitu ya di HP kalian misalnya Chrome atau mungkin Opera atau mungkin Internet kalau kalian pakai browser bawaan dari HP Samsung gitu. Tapi di sini kita akan langsung aja buka untuk akunnya gitu. Di sini kita akan klik yang namanya account di sini dan Kalian di sini bisa langsung untuk cek gitu ya profil mana yang kalian pakai gitu misalnya kalian baru beli akun dan uh, di sini profil yang kalian harus pakai itu misalnya contohnya adalah profil 22 gitu dan profil 22 ini kalian bisa langsung klik aja yang untuk yang playback settingsnya gitu ya. playback settingnya di sini kalian bisa klik yang change atau ganti dan sebenarnya kalau kalian buka di android kayaknya sama aja tapi uh, ya lebih apa lebih panjang mungkin ya kalau ini kan lebar nih kalau android kan uh, memang dibikin panjang gitu ya dari atas ke bawah bukan bukan ke samping gitu ya Betahulah maksudnya kayak gimana lah ya Nah jadi di sini untuk data usage per screen ini kalian bisa ganti sesuai dengan uh, internet kalian gitu kalau kalian pakai Wi-Fi sarankan sih high gitu ya sebagus mungkin uh, di sini ada tulisannya juga best video and audio quality up to 3 gigs per hour for HD uh, 7 gigs per hour for, for Ultra HD ya 7 giga untuk film 4K ya jadi ya Kalian harus siapin aja sih, tipe 4K, koneksi yang cepet dan ya, FUP sih kayaknya yang penting untuk uh, 4K ya. Tapi di, di sini saya menggunakan monitor 1080 dan saya juga kebanyakan nonton Netflix di HP ya, nonton Netflix di HP dan... Uh, biar sambil tiduran juga sih enak, jadi paling cuma 3GB uh, per jam gitu ya jadi ya nggak jadi masalah gitu untuk 3 giga per jam karena saya pakai wifi juga tapi kalau kalian misalnya pakai kuota ya kalian tinggal sesuaiin aja sama kuota yang kalian punya dengan kualitas yang uh, kalian pengen gitu kalau kalian misalnya punya kuota 50 giga tapi pengen high gitu nonton filmnya sebagus mungkin ya silahkan aja sih tapi bakal lebih uh, cepat habis gitu dan kalian cukup tinggal ganti aja sesuai keinginan kalian ya dan setelah itu tinggal kalian klik save aja gitu dan nanti akan tersave gitu untuk profilnya uh, bisa sam 5, 5 sampai sepuluh 10 menit lah baru nanti bakal berganti gitu untuk settingnya gitu uh, saya dulu pernah beli Netflix ya saya uh, download di Uh, aplikasinya dari store uh, Windows 10 itu pecah-pecah gitu gambarnya karena memang saya memang belum setting gitu untuk uh, ininya ya untuk apa untuk uh, playback settingsnya gitu tapi intinya untuk mengatur playbacknya gitu doang cukup tinggal kalian ganti aja ke playback setting kalian ganti ke high kalau mungkin kalian pakai wifi gitu ya atau mungkin kalian punya kuota yang gede atau mungkin kuota yang banyak dan internet yang cepat juga Silahkan kalian ganti ke high tapi ya itu mah terserah kalian gitu terserah kalian untuk kualitasnya cuman saya cuman nunjukin doang gitu ya Uh, caranya gitu Dan ya, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan terus watching Bye bye